Oke, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya di channel Siji Seng Kali ini saya dalam perjalanan menuju ke Sukoharjo, teman-teman Untuk nganterin offline-an ini Jadi dari dari Palur kita akan menuju ke Sukoharjo. Oke, seperti apa perjalanan kita kali ini Ikuti terus video ini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 Jadi ini teman-teman sedikit cerita saja Jadi beberapa waktu yang lalu saya dapat orderan dari Orderan kusen ya Dari Palur ke Pasar Supri kalau nggak salah Nah ibu ini mimpi nomor saya Dan hari ini dia WhatsApp ke saya Minta offline diantarin batiknya Tapi kali ini tujuannya ke Sukoharjo di daerah Pegajah ya Jadi ini offline teman-teman Karena ya kita level basic Nah orderan juga susah kita ada offline ya kita ambil aja ya semakin lah dari Palur ke Sukoharjo. Kita dari Palur, nggak lewat Solo teman-teman, tapi kita lewat Bekoenang ya, lewat ke selatan nanti ketemunya di Terminal Sekoherjo. Dari Terminal Sekoherjo paling kurang lebih ya 3 kiloan lah, masih ke selatan lagi, di daerah Begajah ya. Ya, beginilah kalau akun basic ya, teman-teman ya. Akun basic apalagi akunnya dapat orderannya di Hosen atau Goret. Jadi nggak mengharapkan kita dapat garansi pendapatan minimum ya karena seperti yang video sebelumnya udah saya bahas mengenai garansi pendapatan minimum kalau untuk level basic dan akunnya akun Goret atau kusen hampir mustahil untuk mendapatkan garansi pendapatan atau selisih pendapatan karena target kita 1400 poin ya kalau untuk duret dan besen artinya harus 14 order ya 14 order sedangkan kita kalikan untuk duret 7200 untuk terpendek terus kita sudah mencapai 100 lebih 800 rupiah ya sedangkan untuk besen 8 14 di angka 112 kalau nggak salah Nah kita udah eh, 100-112 oh, Kita udah melebihi garansi pendapatan Artinya untuk akun-akun BUSEN, akun-akun DURAT -akun tidak ya, akan ada Garansi pendapatan atau bonus Untuk level basic ya Jadi ini ada kesempatan dapat offline Ya sikat aja lah Mayan. Kita nggak mengukurin poin, nggak mengukurin target lah yang penting, orderan lancar. Loh. Ada offline, ya? Offline, ada online, ya? Kita sikat online. nanti saya ini kita on di Sukoharjo coba kita kita nyoba fitur order searah ya dari Sukoharjo ke Solo gak barangkali kita dapat orderan dari Sukoharjo ke Solo karena untuk dapat orderan di area Sukoharjo jarang sekali sih Riwayat orderan saya kebanyakan di Solo kota ya kalau di Sukoharjo kota agak kurang Kita sudah sampai di rumah sakit PKT ya Rumah sakit umum daerah Kabupaten Sebarco Ya blok mau ke kanan ambil dari kiri Kita sudah sampai di terminal Sukoharjo Belok kiri jalan terus Jadi dikasih ancer-ancer, Pukesmas Sukoharjo belok kiri. Kita, kita cari Pukesmas dulu di sebelah mana ya? Pukesmas nah. Superco, oh ya iya. ini, ini belok kiri, belok kiri, belok kiri, Pukesmas kemana tuh, begaja? n Kampung Barok. teman boleh, mas, mas. dokter ST2 ini terbuka mas ST2 eh, jen, jen ten ngiri, mas, nih, ngarep ini mas boleh, gini maju, kali dokter st maju nggak ya, berarti? Nge. Nge. dokter st maju ya? maju yang tenggang kira-kira oke. Oke, Oke, teman-teman sudah selesai tugas hari ini kita ngantar offline ya. oke kita lanjut on dulu ya, kita nyalakan aplikasinya dulu udah dapat orderan dari Soekarjobe Solo oke kita lanjut on -beat. ini tadi dari jam 11 on-boot baru dapat satu gofood. Terus, double offline ini tadi semangat, teman-teman. Teman-teman, sambil nunggu orderan di sini ya. Udah, saya pakai Futur Order Searah, saya arahkan ke Beteng Credit Center, teman-teman. Barangkali dapat orderan ke sana. di dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat. Salam, satu Sval.